Wah itu dia masalahnya sudah edit Yakin? Oke, okay. bukan nih? Buka nih? Lu dua besi Gue disuruh tanya apa yang mau pertanyakan jadi bingung. Gini. Kenalan dulu dah. Okay. Nama lengkap. Ayi Krisnayanti. Nama paling lengkap nih. Iya, Ayi Kris Krisna Krisnayanti. Ayi Krisnayanti asal dari? Bali. Asli. Ya. Nyoman lo ketut. Kade Kadek. Ih, enggak ada tempat buat <laughs> jawabannya lo. Asli? Asli Karangasem. Bapak uh, Karangasem, Bapak. Ibu Kintamani. Dulu, gue oh, mix. Mix, Indo, Indo, Indo, iya. Indo. Ya, okay. keren, Indo. keren, Bali tetap. Iya keren. Ai, gimana? Sehat ya? Sehat, kalau dipanggil siapa nih? Ai gitu, enggak, enggak, nah, enggak, ya. De Dae, enggak siapa, ai, ai gitu aja. Nah, kalau di rumah beda lagi, siapa dipanggil? I ih, I ih, ih, nanya, ih, ih, ih, ih, ih, ih, Ari. Kan. ih, Ari. Ari Kok beda? Beda. Aslinya nama aku itu Nikade Ari Krisnayanti. Ini Kade, ini -kade. -kade. Kade, Ari Krisnayanti, Kade Chris Ari Krisnayanti. Bisa hmm. susah sekali namanya loh Ayo datang ke sini sebagai, guys, oh kita mau ngulik-ngulik, kita mau ngulik-ngulik sosok sosok Ayo nih, Ayo ya kupanggilnya Ay ya. kita di sini untuk. Netizen kita Bomberman dan Bomberwati Bomberman dan Bomberwati Jangan <laughs> okay, Bomberman, Bomberman Bomberman Iya yeah, Bomberman Biar Indonesia Bomberman Siap yeah. Ayy Lagi buat salah satu Project Wah, kemarin sempat warawiri Di berbagai mensos. Yeah. Ceritain dong Project apa tuh Proyek yang mana dulu nih? Loh Ayy sebagai proyek Yang kemarin yang warawiri Project apa tuh? sama beli bobi ya. Ah, <laughs> kita sharing-sharing nih sama teman-teman. Ah, oke. Okay. Itu project aku bareng sama beli bobi. Beli bobi yang ngajak langsung sih. Langsung ya? enggak. Mm, eh enggak langsung. Beli bobi nawarin Nawarinnya ke aku cuman lewat beli wish. Oh, gitu wish itu. wish wish. Jadi wish. jadi wish yang menyampaikan ke aku. Hmm, Ay, terus mau oh nggak kolab sama sama beli Bobby beli Bobby ngajakin nih terus tak tanya lagunya tentang apa nih terus dikasih tahu lah kayak lagu. lagunya emang tentang apa <laughs> boleh dibocorin ya? iya boleh dong namanya kita ini <laughs> masa nggak boleh dibocorin boleh dong sangat boleh Jadi, tentang waktu, apa oke okay, waktu itu dikasih tahu sama beliwis ini lagu tentang uh, sosok ibu yang uh, bukan sesosok wanita yang kehilangan kandungannya oh okay. Jadi Akibat? Kenapa? Prokes. Kok bisa? Hah? Prokes Prokes? Prokes? Oh. Pro...kes Oke yes. oke okay. okay, okay. Terus? Terus gimana terus? Terus akhirnya karena dengar cerita itu langsung kayak mengetuk hati Boleh mengetuk hati dong maksudnya Langsung oke okay deh aku mau gitu Terus dengerin lagunya ya asik juga Dan lirik yang dibuat sama Bli Bobby juga enak banget sama ada kesulitan gak nemuin begitu abis dikasih mm -hmm. bahannya nih? Mm -hmm. dengerin berapa lama tuh kira-kira? Kalau -kira? uh, dengerin dan langsung masuk tuh pasti langsung masuk hmm. cuman pas waktu kita, kita kan ketemu lagi nih hmm. aku, Bobby, sama Wis ketemu berkira. oh sempat ya. workshop gitu ya? iya, sempat, itu, itu langsung recording sih uh, itu langsung recording ya? langsung take vokal sih sebenarnya. oh berarti langsung di studio tuh? iya di rumah Bobby sendiri. Maksudnya dengerin langsung didengerin di studio ya. langsung disikat di situ. Dengernya udah dikirim duluan di HP. Oke. Okay. Terus aku dengerin sendiri dulu di rumah. Oke. Okay. Terus akhirnya kita uh, ketemu langsung buat recording langsung di sana. Baru baru bisa kayak cari tahu nada aku dimana nih. Kita mainnya okay. di nada ini. synchronize sinkronisnya ya. ya. Yang ngisi plus gitarnya. Ini ya. ya, nah yakin juga sih Bobi aku ngisi itu. <laughs> <laughs> nah, aku berani kok <laughs> orang mainan aja salah-salah. <laughs> ya, Terus langsung dieksekusi di tempat berarti? Langsung. Tapi dibuatnya musiknya sesimpel mungkin atau ada penambahan ide-ide lain di sana? Dari dari 아이 sendiri. Dari aku sendiri paling yang bagian vokal aja sih yang ada uh yang ada oh, itu ya. lah harus <laughs> lah. belum mungkin belum terlalu familiar tapi kalau saya udah familiar. Uh, ini juga punya grup ya project juga namanya tuh Soul and Kid. Yeah. itu berdua ya duo, duo. berarti ya. Duo project. Dan sempat warawiri lah sempat karena uh, salah satu gitarisnya juga saya juga kenal yang ngisi di Soul and Key Ardi kan? yeah. asik tuh orangnya tuh. Tapi ntar kita ngomong soalnya kita okay. sekarang ngomongin lebih ke proyek yang sekarang ini. Itu proyeknya berjudul Padam. Padam, yang menceritakan tentang sosok seorang ibu yang Jadi tadi ayah jelasin yeah. segala macam. Nah untuk segala prosesnya itu nggak ada menemuin kesulitan atau gimana atau gimana? Enggak, sih sejauh ini gak ada men aku memang dari awal denger lagu udah udah langsung mewek gitu. Udah, langsung <laughs> Baperan, nempel dah. Baperan ya. <laughs> Itu Bobby sendiri yang ngulus? Itu Bobby sendiri sih. Keren, keren Om Bob. Keren. Nah, setelah bis recording kan berlanjut tuh. Kemarin tuh ada Dimensos Manses tuh Berarti pembuatan serbis. apa? visualnya Terus, konsep-konsep pandi visualnya itu siapa yang punya ide? Itu Itu Om R, Om R, Om R, S R, Om eh? yang agak-agak gitu R, Enggak enggak. Baik <laughs> baik. Gimana? R, Om R, Om R, Om R, Om R, Om R, Om sama Om sama sosok katanya so, sih gak denger dengar dia tuh kalau misalnya lagi syuting harusnya marah marah ya iya yeah. iya yeah. cuman ah. yang kemarin tuh enggak loh <laughs> jadi jadi aku <laughs> <yang bener, laughs> gitu. <laughs> mungkin udah bener mungkin apa maksudnya yang di semua yang setup yang siapa konsep semua uh, ada juga yang bantu Dendi Dendi oh. ya. dia konsep juga bantu konsep uh, bantu konsep atau bantu apa ya namanya bantu setup juga setup juga ya dan untuk ide-ide pengambilan semuanya sampai survei Kayak, gimana itu? Kayaknya tiktok sama Dendy juga Oh, sih. gitu ya. Mm -hmm. Keren tuh. Aku sih lihat teasernya tuh gambarnya tuh fintech cinte unik-unik gimana hmm. gitu ya. Dibuatnya... Merasa puas enggak dengan hasilnya begitu? Puas tinggal? banget. Uh, sempat sempat lihat full kan? iya yeah. hasilnya mm. udah pernah sempat melihat full kan? sudah setelah melihat full tuh merasanya kayak gimana? asik? atau ada yang kurang? atau aduh gue tuh kenapa gak gue Ah, ada merasa gitu gak? Enggak sih, sejauh ini enggak sih aku Puas. masuk masuk banget karena di, di pas di syuting pun pas scene terakhir pas Nih. take scene terakhir tuh aku emang benar-benar yang langsung gue <laughs> banjir gitu segitu dalamnya lagu itu loh kena ya menurut. Kena. menurut, dari dari visual dan uh, apa mentransformasikan selirik dan visualnya menurut Aik itu.. masuk banget masuk, Bener, masuk puas banget puas karena aku seorang wanita ya oh. jadi langsung.. bukan susu. aku seorang kapiten ya? bukan <laughs> asik-asik Aik lanjut dong cerita lagi terus, masa nggak ada sih yang gimana-gimananya untuk dalam project itu mungkin, uh, mungkin ada yang sedikit berbau mistisnya atau ada cerita lucunya atau apapun di waktu penggarapan mulai dari awal sampai buat visual dan lain-lainnya ini sih pokoknya semua tuh berjalan mulus gitu ke aku ya maksudnya ke aku sendiri karena aku kan ini juga baru pertama kali sama beli Bobby juga baru yeah. pertama kali sama ST Music juga baru pertama kali jadi ST Movie sama, ST Movie sorry sama istimewa juga, baru pertama jadi langsung, langsung mulai saja gitu, langsung lancar aja buat. Nggak aku ada sendiri. yang gimana-gimana, nya sih? Kurasa enggak ada dari konsepan semua, aman-aman aja semua, berarti ya. Masih. Jadi poinnya puas lah, puas asli. Recordingnya gimana? Soundnya, nah kalau yang itu ya, kalau ya, <laughs> kita nanya-nanya kalau untuk nah, hasil recordingnya, kan ya dia pesanannya puas. Ya. Nah untuk kalau untuk hasil recordingnya menurut Aik se sendiri ya sebagai siapa kan yang ngisi situ kan, berarti ini kan iya. duetnya? Iya duet. Terus ada juga di sana yang ngisi selo, itu ada Fendi. Oh Fendi. Fendi Riz. Fendi Riz. Uh -oh. Biasa sama No Stress. Iya. gimana yeah. aku tuh aja sih dengar lagu dari Bobby yang jadi kayak balat gini ya setelah ada isian dari vokal aku oh menurut Aik tuh dia tuh jenisnya ini balance nih iya jadinya oh, sedikit bocoran nih <laughs> <laughs> ini pasti udah pada kepo nih di rumah nih jadi sedikit ini apa nih karena di di awal itu awalnya tuh temponya tuh kan cepet tuh yeah. lumayan nih temponya nih terus pas aku nyanyiin tuh kayak kurang puas kalau nyanyi temponya sebelum. Sebelum akhirnya diturunin sama Bliwis karena kayak Bliwis yang lebih ngerti deh kalau urusan oh, itu. Untuk komposnya lebih ke Wis ya? ya. Nanti kita tanyain dia. Nanti aku juga manggil dia sih. Mas, ya. Rencananya. Pokoknya itu diturunin lagi temponya akhirnya baru bisa nyampe gitu. Karena itu nadanya tinggi lumayan. lah hmm. Kalau untuk lirik-liriknya share-share-nya ada bermasalah. Ya? Kalau lirik-lirik semuanya nggak ada masalah. Nah, notasinya siapa yang yang yang nuntun Wis notasi vokal, direct vokal istilahnya uh, iya sih setengah dari ini setengah apa mix lah ya, sama Bobby juga mungkin ya, ya, karena dia yang nulis lagunya ya gitu. keren sih Terus jadi penasaran aku? Ya. udah dengerin? boleh, nanti aku kasih iya, bocorannya ya, nah, penasarin <laughs> bener kayaknya nih asik, karena dibilang belet-belet gimana jadi aku berpikir, sosok Bobby ketemu Ai yang Uh, lebih ke apa ya? Apa Kalau Ai sendiri sih kalau aku pernah, aku dengar juga sih Ai itu karakternya tuh mendekati kayak, kayak analis siapa? eh analis. Anak uh, analis eh Alanis. Alanis. <laughs> Alanis Maksa sih? Iya. Itu ada beberapa orang yang bilang kayak gitu, cuma aku ngerasa enggak sih Enggak ya, Tapi hampir sih mirip. Nah, kita ngomongin masalah okay, itu. Okay. Kita ngomongin <laughs> lebih-lebih kepadamnya, aku Benar-benar pingin Mas, tahu nih, pernah padam nih sampai semua digarap konsepan semua mulus. Nah, pasti banyak di rumah bomberman dan nomor pingin tahu rencana rilisnya gimana, kemana, dan kapan. Nah. Sun Soon, ya, sun itu kapan? beberapa hari lagi mungkin ya oh gitu wow serius? eh ntar dulu ini tanyain -tanya kapan ya? <laughs> kok <Kau> serius <Huh? laughs> aku gak hmm. berani terlalu ini nanti salah lagi nah oke okay, oke okay. untuk Ternyata. rilisnya rencananya ke mana rilisnya? ke youtube ke youtube ke oh. oh berarti ya yeah. untuk digital platformnya kemana? Uh, ini yang baru visualnya sih youtube udah pasti sorry untuk yang ngurus segala macem ikut terlibat gak dalam pengurusannya oh, sekolah? itu, itu Jadi, ke, ke Bobby ya dibocorin tapi sun ya sun ya, sun itu kalau bahasa Indonesia nya tuh dicium sun <laughs> okay. segera. segera segera masih sebenarnya aku masih penasaran ingin mulik lebih dalam lagi tentang lagu Padang tapi nggak adil kalau aku nggak mulik juga sosok Aiy Aiy favoritnya apa sih ya dari penyanyi kan musisi kalau yang sekarang sih aku lagi seneng dengerin Laura Marling Laura Marling uh lebih ke gitu-gitu ya asik tuh Laura Marling ini blues gitu deh cuma musiknya gak ada blues-bluesnya maksudnya aku senang aja denger kayak neger-neger gitu kan dia kan ngambil-ngambilnya tahu nggak iya tau lah keren kok seneng juga sih aku nah mulai semenjak kapan yakin bahwa tuh, ay, yakin ah aku ini bisa nyanyi dan uh, aku pede nih, orang pasti suka sama karakterku nah, mulai tuh. sejak kapan tuh aku uh, berawal dari nyinden dulu sebenarnya SMP mm -hmm. ikut ekstra kurikuler itu ngambil, bukan apa Kidung ya Kidung, ya, Kidung Bali um, ya, di awal tuh dulu mm -hmm. sekarang udah gak, gak bisa kayaknya SMP terus lanjut ikut teater oh. dari teater itu, aku punya uh, guru teaternya itu buka, apa sih namanya bukan buka dia juga ngadain kayak paduan suara gitu buat yang kampanye, kampanye lah buat kayak gitu lah, buat politik okay. gitu terus aku ikut di dalamnya terus kita udah pernah juga pentas di beberapa titik di Bali pernah suatu ketika waktu itu si... Sosok guruku ini, nih, kayak ini masih sekolah, nih. Waktu jaman sekolah, nih. masih SMP. Oh, masih SMP. Iya. Mau kecil lah. Boleh tau, SMP di mana? SMP 5, SMP negeri 5, dan okay. di Ubung. Lanjut, lanjut. Terus, dia tuh bilang sama aku gini: "Kalau aku tuh gak cocok jadi penyanyi." Terus, jadi aku pernah drop, karena itu. Oh, pernah drop beberapa tahun gitu deh. Terus, akhirnya nyoba alat musik. Hmm. Oh, padahal sebelumnya tuh gak bisa main alat musik gitu, kan? Terus? Jadi, uh, setelah nyoba alat musik itu aku nyoba bass main bass main bass mm, dulu aku pemain bass nggak mm, lama juga akhirnya dateng temen aku buat ngajakin aku buat jadi vokalisnya gitu woi akhirnya kenapa kan belum pede nih jaman SMP itu ya uh, ini udah SMA udah jadi udah SMA nih? wah oh, dari ceritanya Bahkan nih udah oke oke oke oke jadi kayak nggak berani megang mic, nggak berani ren suara menjadi hmm. backing vokal pun aku enggak berani gitu loh. Terus akhirnya datang temanku itu buat nyemangatin buat, "Eh, dong, kamu bisa nih, kamu bisa nih, tunjukin hmm. aja." gitu. Terus akhirnya aku coba deh bikin bikin beberapa karya sama teman-teman bandnya waktu itu ya. E, ternyata oh iya udah ada beberapa orang yang suka. Itu kira-kira tahun berapa tuh? 2012. wow oh, baru berakangan 10 tahun yang lalu lah, hmm. kira-kira 9 tahun yang lalu ya. Gitu, akhirnya karena ada beberapa orang yang suka Aku dari sana baru mulai percaya diri lagi Sama apa yang aku punya gitu. Berarti mulai yakin bisa ternikmati oleh publik uh, uh, yeah. Suara ini dari mulai kira-kira SMA itu ya yeah. Memberanikan diri berarti bersama teman-teman band ya Tapi teman-teman yeah. band juga yang ngedukung sih sebenarnya yeah, ya Iya benar. Jadinya ya asik nih Nah, terjun ke benar-benar itu, aku yakin zaman itu udah lagu sendiri, udah lagu sendiri, udah lagu sendiri, udah lagu sendiri. Jadi, gak pernah main lagu-lagu orang, apa cover-cover cover, gimana? Main lagu orang, cuman ya, lagu sendiri sudah ada beberapa gitu Memang, emang udah, udah suka nulis lagu tuh ya. Oh, waktu itu sih masih belum berani nunjukin laguku sendiri ya, hmm. tapi pakai lagu band itu maksudnya kita buat bareng-bareng. Oh, gitu. Itu. Cuman yang bener-bener yakin kalau punya nih, aku bisa nah. nih, bikin lagu sendiri itu pas sebelum solenkit benar-benar jadi sebelum solenkit, punya nama solenkit yeah. jadi ketemu Ardi dulu, setelah itu aku nunjukin ini loh aku punya lagu nih sama Ardi aku nunjukin ke dia, aku punya lagu kak, coba dengerin dong ya setelah hmm. dia dengerin, kita projekan baru yuk aku bilang <laughs> itu setelah udah selesai sama band yang sebelumnya itu kapan ketemu sama Ardi? Siap ketemu di mana sih? Ketemu di rumah, jadi dia yang DM aku gitu. oh gitu DM aku buat jadiin aku vokalisnya. Dia sebenarnya vokalis oh. sebenarnya dia sebenarnya. Oke, okay. aku yang ngajak kita buat project lain aja. Ya, <laughs> jangan sama Ben itu gitu ya? <laughs> tapi udah tetap aku. Oh, itu namanya kamu nikung itu. <laughs> iya, iya, oh, iya. Oh, jahat gak sih aku? Kalau... Tapi, tapi perebut tapi laki orang kan pelakor. Kalau perebut anak Ben orang. <laughs> Klub ya, <laughs> apa BNE, <tuh? laughs> Tapi BNE, sama BNE, langsung, oh ya, ayo dong Iya mungkin. Langsung di -respon sama dia respon BNE, klub BNE, klub BNE, klub BNE, karena itu baru pertama kali aku nunjukin ke karya BNE, klub BNE, klub BNE, klub BNE, klub BNE, klub BNE, klub BNE, klub BNE, klub BNE, klub BNE, klub BNE, klub BNE, klub BNE, klub BNE, klub BNE, klub BNE, klub BNE, klub BNE, dari situ barulah tercetuslah ini namanya soul so and, kid. and kid Iya gitu Ada artinya nggak tuh? Soul itu jiwa Iya yeah. Kid itu artinya uh, teman yang udah kayak saudara gitu Oh Jadi jiwa persaudaraan Iya pokoknya persaudaraan. soul and kid ini lahirnya karena dukungan dari teman-teman sih Aku potong dulu sebentar ini kita di BOM ini kita punya produk sendiri namanya nih Jagir Coffee. Jadi Jagir Coffee ini masih test pabrik publik kan. lah. Mungkin suka, mungkin tidak tidak masalah tapi karena udah datang ke sini terima kasih kita memberi ini ya sekedar buah tangan. Kalau tidak suka buahnya, tangannya aja tapi gak, biasanya bisa, tuh, gak biasa, biasanya gini. dihidangkan tuh oh, yang gitu. iya tapi gak, gak tau oh, nih hari nah, ini, nanti ke kemana ya padahal pengen mbak ah, sih iya loh Pak Ming gimana nih Pak Ming nih? gak ada yang bisa dicoba nih dari Jagir Coffee nya gimana nih biar ada syarat sih <laughs> ada ya gak ada ya? Gak ada, ya. Gak ada, ya. Eh, masa gak ada apa yang apa namanya? Kalo pemeran pengganti apa namanya tuh? Stutman ya? Stutman Stutman ya? oke lah kita lanjut ya oke okay. aku ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya sih ayo jangan susah-susah um, kita bertanya sekarang tentang solenki sudah berapa tahun? dari udah 4 tahunan berarti udah sering orang bersama dong? otomatis hmm. udah mulai mengenal lah iya yeah. iya kan? Lebih mengenal kan? Nanti aku sih pengen juga undang Ardi juga Biar nanti aku klarifikasi benar apa enggak? <g> <gap> suka, ya? Iya, iya dong Harus begitu dong so, Aku <okay>, yeah. pengen tahu selain Kid Ada enggak ritual sebelum manggung? Ritual sebelum manggung Apa ya? Tahu Kalau aku <g> sendiri sih <French> harus <gap> boleh gak nih? Oh boleh aja sendiri aku bos ya. Kalau aku sendiri harus minum whiskey. <tuk> <tuk> Hahaha. Uh, ya, iya. Gitu. Kalau kalau Ardi ngapain ya biasanya? Kita kayak bareng aja, cuman kalau misalnya setiap kali manggung di beberapa tempat tuh pasti dia minta tuh es cappuccino dong, gitu. itu sepertinya rider kayaknya <tuk> <tuk> Selain Riders ridersnya berarti miskin dan cappuccino, kayaknya. <tuk> sasah aja banyak kok band-band gede juga gitu punya rider tersendiri ada sampai yang antangin lagi iya ada banyak yang gitu nah kebiasaan buruk yang susah dirubah untuk sasai itu apa suka ngegas gak maksudnya kayak ngomong emosional gitu oh ya maksudnya emosional emosional gitu berarti? enggak sih enggak ya? maksudnya ngegas kayak gimana? ngegas pas kita lagi bicara gini tiba-tiba, oh ya tiba-tiba kayak lebih keras aja gitu nadanya kalau sama yang udah kerap iya. atau sama siapa aja? kayak sama siapa aja ya? sama sikat aja ya? kok ngeliat-ngelar kesana? boleh ngelar kesana aja gak boleh dong berarti kebiasaan buruk adalah eh Emosi yang kadang susah terkontrol Iya Oke, oke, oke Gitu deh, rasa baiknya. Pengalaman buruk Sebelum manggung Pernah gak ngalamin? Pengalaman buruk sebelum manggung Iya, kalau udah manggung banyak Yang mati ampli lah, lah Pokoknya itu kan buruk Ini sebelum manggung udah ngalamin pengalaman buruk Apa ya, kita rapin ya kita dulu hmm, Karena masih pagi jadi loading lumayan Iya <laughs> Sih, kayaknya nanti kalau ada aku kasih tau deh eh, Bisa gitu gantung gitu <laughs> <laughs> Tapi ini pertanyaannya Sama Solem Kid loh yeah, yeah. Bukan sama band yang sebelum sebelumnya loh. Okay. Karena kan Solem Kid ini kan lebih okay. ke Idealisnya Idealismenya Ai kan yeah. Lebih ke apa istilahnya Karya-karyamu kan mm -hmm. Segitu banyak Karya Ai Aku tahu Solem Kid lagunya Hujan, basuh Mm. Hmm, apalagi ya? Banyak kok, ada rain, rain gitu, apa lupa? Ada rain, rainnya gitu lah. Apa final home? Ya, total udah berapa banyak? Uh, yang baru di record itu ada tujuh jadinya, tujuh lagu tujuh. yang udah rilis. Ya? ya, udah rilis tujuh lagu itu semua pakai visual semua atau ada hanya sekedar lirik aja? Ada beberapa yang visual, ada yang belum rencana. Mau divisualisasikan semua? enggak, enggak semua sih kayaknya Tapi ada yang akan keluar lagi sih Cuman pelan-pelan dulu Oke. Okay. Dari ketujuh itu Ada nggak yang paling Ini gue banget nih Itu yang judulnya Find a home oh. aku, aku paling suka find a home sih Paling bener-bener yang ini aku banget nih karena find a home itu kan artinya kan find a home ya aku mendapatkan rumahku rumah, karena rumah itu rumah yang kutemukan sebagai mimpi gitu. oke okay. jadi aku sedang mencari mimpi nih dari liriknya dari syairnya eh dari lirik nasi air dari musiknya ini gue nih iya puas lah untuk itu puas kalau yang mau tanya yang punya ardi juga Enggak, enggak, <laughs> aja, kemudian dia aja. Gue tanya, "Udah, ya, dia ya, terlambat di... Baru gue tanyain loh, gue telepon, gak susah dia telepon sibuk." Oh iya, sibuk terus. Eh, padahal loh, kosnya di sini eh, oh, jauh banget, padahal di sini. Oke, oke, oke, oke. Banyak nih pertanyaannya yang, yang gini ah dari tujuh lagu yang sudah rilis ke publis itu kalau kita porsikan, bahasa asing berapa, bahasa Indonesia berapa? bahasa Indonesia baru 2 berarti baru lebih ke, ke? bahasa Inggris bahasa asing ya? bahasa, ya. ya bahasa internasional ya bahasa Inggris kenapa harus pakai bahasa Inggris? kenapa ya? nah kalau sebelumnya ya kalau sekarang sih udah bisa ya. Yeah. Kalau sebelumnya tuh kayak aku tuh ngerasa lebih gampang bikin lagu tuh kalau pakai bahasa Inggris. Padahal bahasa Inggrisnya juga masih nggak terlalu bagus sih. Cuman kayak ngerasa lebih lebih cepet bisa dapetin lirik tuh kalau udah bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa Indonesia tuh kayak mikirnya tuh susah sekali kayak. Uh. Uh. Kan bahasa Indonesia bahasa kita sendiri. Iya tahu kayak. Bikin buat jadi cantik di lagu tuh kayak susah banget gitu. Tapi sekarang udah udah mulai. Karena aku juga punya proyekan solo dan kebanyakan lagu Indonesia. Oh solo berarti nggak sama? Nggak sama. Ardi. Ardi. Ya. Ada lagi? Ada. Hmm, banyak banget proyeknya. Dua baru dua kan? Oh gitu. Terus yang ini? udah ada yang rilis. Yang proyek yang yang proyek solo sendiri ini? Yang proyek solo belum. Cuman baru kemarin eh, minggu lalu aku ke Jakarta. Kenapa jauh banget recording harus ya, sana? Apa -apa ya, aku juga Sini kan tahu. banyak recording, apa bedanya? Gak ada bedanya sih, cuman aku kesana tuh pengen kenal circle baru aja, okay. aja gitu, saya. Sempat ke <coughs> Endaresa tuh ya? Sempat ke Pangolang, <coughs> recording di sana juga satu lagi. <coughs> Kita tunggu aja nih. Kayaknya asik juga nih nanti yang keluar. Nah itu bawa-bawa senja tuh nggak? Uh, lebih ke ini sih, tuh kan ngegas kan, <laughs> <laughs> itu maksudnya iya, iya. Lebih ke, maya, ya bisa dibilang sih, kalau misalnya nikmatin lagunya pasenja Senja bisa juga Tapi itu lebih ke pengalaman pribadi aku gitu, jadi kayak kalau misalnya yang solo nih lebih ke membuka buku diaryku gitu Terus apa perbedaan yang solo dengan soul and, soul and Beda sih kalau yang soul and itu tentang Temanya masih sama kalau lagu yang kemarin ya Maksudnya di mini album yang kemarin Di Solenky tuh temanya renungan Merenung, renungan diri gitu kan Cerminan diri nah, Kalau yang di lagu-lagu tuh ya sama sih merenung Cuman lebih ke pengalaman pribadi aja Kalau yang di Solenky tuh meluas Tapi dia kayak lebih misterius gitu Kalau yang ini yang bener-bener Udah kebuka langsung gitu aku Kenapa Yang seperti itu Malah lebih sendiri kenapa yang agak mm, magis dan mistik itu lebih ke kid? karena mungkin, mungkin dari awalnya waktu sama Ardi juga udah kliknya kayak gitu oke okay. mau dipertahankan tapi belum tentu Ardi gak mau terima dong yang lebih biasa lagi kira-kira hmm. gak ada komunikasi sebelumnya sama Ardi untuk itu? <laughs> uh, gimana ya kalau sama Ardi? Tapi. Yo gitu, oke okay, oke okay, okay. Nanti aku tanya nama Ardi bener -bener. Untuk ada nggak dari semua penggarapan karya yang Ai sudah telurkan sekarang ada nggak karya yang bener-bener, ini, ini susah banget sih. Waktu dari mulai penggarapannya susah, waktu untuk di live pun juga, membawakan juga susah, ada enggak? buat aku yang hujan hujan? Ya. alasannya? karena dari pengharapan itu kan waktu itu juga dibantuin sama sama pohon tua, okay. mas dadang mm -hmm. dibantuin sama mas dadang karena itu aslinya lagu hujan itu sebenarnya lagu lagu buat nyepi oh. tapi jadi yang belok jadi lagu hujan Sebenarnya okay. hujan sih ya bagus aja itu lagu tentang bersyukur gitu sama Allah puas? puas sangat puas cuman ya pas live ya, ya harus lebih belajar lagi yeah. sih buat gitarnya jadi ada sebuah tantangan baru gitu hmm, oke okay. berarti lagu hujan itu ya makanya aku waktu aku tadi kan ngomong oh ini hujannya shoro juga asik tuh shoro asik shoro juga dream away juga enak yeah. bagus bagus loh uh, Ardi memang apa ya pinter deh mengramu untuk sesuatu sound-sound yang gimana sih yeah. asik asik Oke, okay. next dari semua karya ada nggak pesan tersendiri yang memang ingin saya sampaikan dalam karya-karya itu? Lebih ke aku ingin dikenal sebagai eh, dikenal dalam karyanya sih. Seperti. Nah di karya-karya itu kan pasti ada pesannya. Nggak mungkin buat sesuatu karya tidak ada pesan hanya sekedar mengalir itu Kasih tahu Kalau, kan. ya, kalau yang di Solengkit itu Pure itu memang untuk uh, kita Supaya bisa bercermin pada diri kita sendiri Sebelum kita giniin orang lain lah oh. Dengan kata lain? Iya, ya, kacamuka Oh, kasih muka Namanya pintar-pintar. Pintar-pintar pintar, pintar. Padahal <laughs> <laughs> aku udah mau gaga jebak tapi gak ke deh. Mantap, mantap, mantap, mantap. <stuh> kalau yang di solo sendiri, kalau untuk lagu solonya itu lebih ke harapan aku sih. Harapan aku ingin hidup 1000 tahun bukan dengan tanpa tapi dengan karya. Oke. Okay. Ingin hidup 1000 tahun bukan dengan, dengan tanpa, bukan dengan tanpa, tapi dengan karya. Oke, karya. jadi tagline aja tuh, oh, oh, ya? Ya, jadi tagline aja deh ya. Ingin hidup oh. 1000 tahun, bukan dengan tanpa, tapi dengan karya. Ya. Oke, kita catat itu. Catat, oke, oke, oke. Apa arti kata cinta untuk aib? iya udah lagu ini arti kata cinta ini aku paling susah deh kalau udah ngomongnya gitu. tuh nggak karena lagu-lagu juga jarang buat cinta sih tahu saya makanya senangnya yang tidak <tuk cinta> semua udah hubungan ya saya aku dengerin lo semua hmm? karena kan arti sering ngesel jadi dengerin oh. iya gitu lah apa aku masih belum paham apa uh, maksudnya aku nggak bisa ngejelasin cinta itu apa tapi aku merasakan. Oke, sosok Aik, ai, <tik> jika ada yang menawari Aik untuk pindah ke planet lain, kira-kira mau nggak? Oh, planet lain? <tik see it> mau. <tik see it> Beneran? <tik see it> Yakin? he? tiba cuman ada datang iya, ikut planet lain ayolah ini mau apa tuh? oke okay. oh rokok uh ini yang lagi in waduh iklanin oh, semua mana ya, abis sih ya. ceklar ceklar ceklar iya dah Apapun apa gunanya yang luat nih? kayak ini aja tuh waduh, kena aja nih ampun, ampun, ampun, ampun kena tembak abis Aduh, berarti mau ya kesimpulannya ya? Nah, nah kalau emang mau kira-kira planet apa yang paling motor, bawa? Ah, aku mau ke sana tuh? Planet Mars. Kenapa Mars? Enggak <gak> sih, aku lebih suka bulan sebenarnya. Oke. Okay. Jadi kalau misalnya pun lagi sebelum manggung atau pas lagi di on stage gitu no. sama Solein terus pas lihat ada bulannya kelihatan benar-benar dari panggung, ke, aku biasanya ngomong sama Ardi, "Kak, Sobat dulu, hai selendang! Ini kayak gitu. Oke, oke, oke, oke, oke. Mantap, mantap! Hai, jika ada kesempatan, ada yang nawarin sebuah band, band besar ditarik untuk jadi. Apa ya, singer di sana kira-kira mau terima apa? Gak? Untuk singer tetap, ya iya, orang dia nggak punya singer. Bener, udah gede nih, tiba-tiba. Mau nggak? Hmm, nah. Kayaknya aku masih disolengkit sama project solo pesi. Oh gitu. Ih, setia. Berarti orang loyalitas nih. Nah, kita tanya ini artinya. Arti sebuah loyalitas atau pengorbanan untuk sebuah project yang lagi garap tuh apa? Itu kayak udah anak-anakku juga soalnya Oke okay. Jadi, Jadi pertanggungjawabkan apa yang diperbuat gitu Iya Oke okay. soalnya. <claps> <Tuh. Hasil. claps> <Mantap. laughs> hmm. Ini agak pribadi nih okay. Bagian tubuh mana yang paling difavoritkan Oh, alasannya? Gak tau, aku suka aja ngeliat bibir aku yang tebel ini. <laughs> eh, sah-sah aja orang muji uh, anekomi diri sendiri ya Iya, itu yang pertama sah -sah sih, sah -sah kalo aja. yang kedua mata Pertama, lebih ke bibir, yang kedua mata Oke okay. Kalau Artis sebuah rambut untuk Ayi apa? Aduh, artis sebuah rambut <laughs> Makotanya wanita, tapi kadang-kadang juga aku potong pendek sih <laughs> jadinya iya tetap mahku tanya wanita oh gitu nggak ada lain-lain enggak sih nah kalau artis sebuah tato wow <laughs> aku ini sebenarnya lagi pengen nambah tato loh iya <laughs> makanya ku tanyain tato itu mungkin bisa dibilang cerita kehidupannya tidak punya sesuatu di sana yang spesial atau gimana Tato Kaya Kayak apa modelnya? Hah? Kayak apa modelnya? Mungkin Oh aku gambar ini ya karena ini jiwa. Ya, oh. Jadi arti sebuah tattoo adalah Sebuah cerita, cerita kehidupan se uh, Di jalan oh, hidupnya ya. Oke okay. Disakiti atau menyakiti? Aduh <laughs> <laughs> kita aduh <laughs> ini kenapa susah ya jadi mikir aku kesal <laughs> <laughs> jawab nih banyak dibakar oke oke memberi atau diberi memberi oke okay. <laughs> ini banyak banget yang ditip-ditip pertanyaan nih, Semang aku milih-milih aja kita nanya selain Kit ya Oke. siapa yang paling jaim? berdua antara Ardi sama kamu Ardi. menurutmu? Ardi Ardi. nanti aku pertanyakan sama dia ya iya. Ardi ya cepet ya jawabnya ya cepet ya, jawabnya ya siapa yang paling galak? aku <laughs> Kalau siapa yang paling cerewet? Aku. Nah, <laughs> aku. Kalau siapa yang paling pelit? Yang paling pelit. Iya. Kenapa? Hah? Sama-sama saling memberi. Oh, gitu. Gak ada yang paling pelit? Gak ada. Oke. Aman ya, betul. <laughs> <laughs> siapa yang paling berasa perfect? Perfectionist ya. Iya. Kita berdua sih. Masa? Kita berdua. Kalau yang paling baperan dan cepat ngambek siapa? Aku. <laughs> berarti berarti dia hari lebih lebih lebih sabar. Kadang-kadang ini juga gitu loh, kadang-kadang kamu juga gitu. Nih kebuka nih yang gini-gini gak bisa dibuangin nih. Kalau yang paling perhatian. Karena dia cowok mungkin gak suka cewek-cewek gitu atau gimana. Tapi dia juga sih, kadang-kadang dia juga perhatian gitu sih. Saat manggung maksudnya. Ini nih saat-saat manggung nih. Iya, saat manggung atau saat ya apa aja. Kayak lagi bikin lagu atau lagi ada sesuatu kayak gitu. Pas lagi garap konsep apalagi recording. Dia juga. Dia ya, lebih detail berarti Ardi nih orangnya ya. Iya. Hmm, ya dia perfeksionis ya orangnya. Asik sih kalau siapa yang paling sering mainnya salah, siapa? Ya aku lah siapa <laughs> kayaknya sih aku sebenernya sering oh, <laughs> kenapa? guna yang namanya manusia iya kan? kan, nobody perfect bener ah, harus kita maklumin lah uh. <laughs> apalagi nih yang cipakan apalagi Pengalaman paling menarik saat manggung dan hal yang paling terbelak yang pernah dialami saat manggung? Pengalaman paling menarik itu waktu manggung di... Bali Spirit Festival Hmm, apa tuh? Ceritain dong? Di tengah hutan Terus, nah itu tuh sebenarnya festival anak-anak yoga gitu loh, orang-orang yoga gitu hmm. Jadi isinya tuh hipis loh, <laughs> hipi-hipi gitu Crowdnya tuh... Uh... Crowdnya banyak sekali, dan sana seru Ya, aku sama Ardi kayaknya pengalamannya sama deh. Yang yeah. paling disukain itu yang di sana, karena waktu itu pas kita lagi nyanyi satu dua lagu, kayaknya terus tiba-tiba turun hujan. Hmm. Aku pikir kalau misalnya konser biasa tuh pasti mau bubar atau yeah. gimana kan ya. Ini enggak orang-orang oh, malah nari gitu kan, baca-bacaan. Wow, aku jadi kayak wow sih Tapi aman alat semua aman. Aman, itu karena di stage, okay. stage-nya nah. ada, tapi itu. Itu tahun berapa? eh tahun berapa Bapak ya? lagi dilihatnya okay, okay. di Bali Spirit Bali Spirit Festival Bali Spirit Festival di Ubud kalau nggak salah ya hmm. Ubud ya di Ubud nggak batuan Ubud. Iya di daerah sana ya kan Nah masuk. yang terburuk yang terburuk mana ya Oh ada sih yang menurut aku ya yeah. menurut aku pribadi ya itu waktu main di Delon waktu acara ETC punya <laughs> Apa tuh? Untuk acaranya pohon tua kreator, Oh, pohon tua! Kedua. Kenapa, kenapa, kenapa di situ terburuk? Iya, tau. ya, waktu itu kenapa ya? Nah, karena mungkin harusnya sound check, jadi gak sound check karena hujan, uh -huh. dan itu tuh kan outdoor gitu. Terus ya udah jadi mainnya tuh, jadi kurang puas gitu loh. Nggak puas sih, lebih tepatnya nggak puas sama sekali. Aku mainnya kayak gimana? sound aku dengar kayak gimana lighting kayak gimana itu aku benar-benar gak puas sama sekali itu di sana di dalam. Tapi boleh kan nyebut dalon? Iya boleh, sih, boleh, kan? boleh, boleh. Tapi apa enggak disampain sama PTC-nya? Sudah. Terus pokoknya begitu aku tuh Tanggapannya dia gimana? Pokoknya begitu turun panggung aku langsung BT ya? uh, langsung BT langsung nangis jadinya langsung mabuk, se mabuk mabuknya mure. <laughs> Separa itu pokoknya itu sih buat aku yang terburuk. Tapi gak tahu kalau arti Mantap, mantap, mantap, mantap Jadi udah banyak banget nih kita ceritanya Sesuatu yang mungkin gak semua orang tahu loh Tapi aku yakin Saat padam itu naik eh Semua orang masih tahu di sosok ayam Aku juga ngefan kok sama lagu itu Keren lagunya Aku udah dengerin sekilas aja hmm, Asik Kira-kira ada gak? kisah-kisah atau cerita-cerita waktu mengharapkan sebuah karya tuh ada berbau mistis yang di luar nalar manusia lah. waktu yang mana? Ya? Oh, soro. Oh, aku juga punya feeling dengan lagu itu lagu soro ya, lagu soro. Bisa diceritakan? Itu sebenarnya lagu soro itu lagu tentang aku, tentang tentang aku Pribadi. Kehilangan tanaman-tanaman aku, loh. Hmm. <laughs> jadi, itu lanjut tentang tanaman yang mati sebenarnya di suatu tempat yang kita dulu pernah sebut rumah. Iya, nice. <laughs> <laughs> itu ceritanya Yuk, lanjut ceritanya gimana terus? Ya, terus pas waktu ini kan lagu udah jadi, sebenarnya udah jadi. Penggarapannya sih nggak terlalu mistis, ya. Nggak ada yang mistis, bahkan pas di waktu sebelum kita launching musik videonya. Oke, okay, visualnya. Ya, oh, visualnya. Jadi kan kita launching di uh, rumah sangir, bareng sama uh, acara Kowentual kreatorium yang volume kedua. Sebelum itu kita bikin lukisan tuh, aku sama Ardi bikin lukisan kan berdua. Nah pas eh uh, sehari, sehari sebelum acara atau dua hari sebelum acara kita ada ada latihan gitu di rumah. Mm -hmm. Terus aku lihat ada ada yang jalan gitu terus masuk ke lukisan gitu wih, berarti yang misteriusnya di lukisannya nih. Iya. Itu lukisannya di selling atau untuk uh, waktu itu dilelang. Oh, lelang untuk, untuk ini pembangunan kita kerjasama juga bareng sama eh, support support kawan baik Indonesia. Oke. Okay. Itu dia sedang buat pembangunan sekolah gitu di Sumba. Oh iya iya, kita. iya iya iya iya. Nah, jadi kita lelang lukisan di sana untuk support sekolah di Sumba. Aku tahu sih ceritanya juga itu. Aku pernah dengar tuh. Aku sempat lihat juga sih. Kira-kira ya? laku berapa tuh? Tahu nggak angkanya? Itu berapa ya? Dari mau, mau dikasih tahu. Mau dikasih. Oke deh. Tapi apakah memang pernah tumben buat karya bareng si uh, Mardi untuk lukisan? atau sebelumnya memang udah pernah ngelukis? Bah, oh, sebelumnya udah pernah ngelukis, tapi yang baru benar-benar yang oh bukan ngelukis sih, kalau sebelumnya tuh aku gambar lebih ke gambar gitu. sketch sketch gitu atau gimana? iya gambar gambar tangan gitu, tapi pakai watercolor. oke. Okay. yang ini tuh melukis sama dengan pakai akrilik tuh hmm. baru dan mix media loh satu lagi. oke. Okay. yang yang pure yang collab berdua itu yang mix media itu itu itu jadi kayak akarnya suruh Oh, oh lukisan pun juga berjudul soru dia. Soru, ya yang Keren kental. Aik, ih banyak banget udah. Kayaknya yang lain-lain ini -lain pertanyaan nggak penting nih, nggak perlu nih ditanyakan, karena sudah mewakili jawaban-jawaban yang ada di sini semua sih. Dari jawaban-jawabannya masih bisa bertahan, tidak kepleset, aman eh thank you ya udah mau datang di bom ya thank you juga lo udah diajak <laughs> kalau <yang> tahu <laughs> nah definisi sosok Aiy nah, semua yang semua tamu yang kesini narasumber yang kesini aku nanya bom itu kalau menurut Aiy itu apa kalau sebuah singkatan dia menjadi sebuah singkatan apa dan kalau mendengar kata bom itu oh, susah banget ya Susah sih ubara aja lah kalau kita susah <laughs> ya karena bom itu apalah menurut Ayi? senjata sih oh senjata senjata yang bisa kalau bagus bisa menaikkan ini <laughs> oh, menaikkan apa menaikkan harga diri seseorang Wah. kok jadi kesannya emang gitu nah, aku diri gak, bisa senjata. punya harga ya Kalau sebuah singkatan, bom itu apa? kira-kira terlintas dalam otak Gak sih, aku belum, gak aku ada. gak bisa berpikir cepat nih kalau masih pagi gini Oh gitu, ya. kayaknya kita Maaf. salah, kita mestinya podcast <laughs> ini jam 2 pagi ya kan <laughs> <coughs> Oke dah, gak masalah tapi ayo makasih banyak udah datang di... Apa nih kita, ini apa namanya ini? Kandang lah ya, kandang kita nih. Kalau aku tadi nyebutnya markas, akhirnya aku ke markasnya. <laughs> Kalau aku sih hanya, ah boneka di sinilah. Saya sih, saya bukan siapa siapa. Tapi yang pasti terima kasih banyak. Semoga single padam dengan Bobby bisa diterima dengan di masyarakat dengan baik. Solkitnya juga semakin ke atas. Yang pasti, thank you lagi sekali lagi, dan kita tutup aja dah, ya. Masih banyak ya, lu dua bestie.